itu jawaban yang pertama, jawaban yang kedua. Ini serius, serius. serius. Ya, ini jawaban yang kedua. <tik> kalau itu orang bilang, "Untuk apa Anda merayakan Maulid?" Maulid itu tip A, kan? tidak ada di zaman Nabi. Jawaban yang kedua, "Oh. Jadi Maulid itu tip A karena Maulid itu tidak ada di zaman Nabi. Berarti kalau seperti itu, Muhaib kambing A, Muhaddiq tak ada di zaman Nabi." <tik> betul? betul oh. jangan pun muha hitam, muha pun tak ada zaman nabi betul kan? <tik> ada tak muka macam di zaman nabi? gak ada muka di zaman nabi tidak ada ini muka-muka Indonesia ini gak ada muka-muka seperti zaman nabi muka saya pun enggak ada di zaman nabi apalagi muka-muka kalian <tik> bercanda ya terus kalau muka saya tidak ada di zaman nabi muka saya lah kan? Muka saya sesat, kan? Muka saya masuk neraka, kan? Tidak seperti itu, Besti, penjelasannya. <SILENGALAN> Makanya kalau ngaji, jangan sambil tidur. Kalau ngaji sambil tidur, nanti bang, bang menjadi wahabi, kan ya? Na'udhu billah, ini, Jadi, itu hanya sebuah canda-candaan. Ya, mudah-mudahan insya Allah, Allah jadikan umat itu semuanya yang satu, tidak ada perkecanggelahan, semuanya. Bukan kita semua ditariknya Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Habib ya Rabbah Alamin